es pokoknya yang alas, ugh, belasan belasan eh, di tengah hutan alas purwo, ini sudah malam waktunya ini, ugh, nindi, ugh, layun deh, nakuneh Wes, Oh, ini wes, ya teman-teman, ini di hutan purwo ini ya, ini ini di tengah-tengah hutan jati ini ya. ini ya, remuk wes. cerewies, cerewies, mau penampakan jalur ah. Oh, ini nih. Nah ini jalannya curah ini ya teman-teman nih curah sekali nih naik kita pedun aku oh curah ini oh eh sepuh -e ini liwat-watuan keriting boleh kita pilih Raja nih Oh ini petualangan yang seru ini teman-teman ayo yang mau ikut petualangan di alat purwo lagi loh, tak aku, aku eh nih, naik lagi eh semoga medun eh layan nih eh. menghentikan bayi ngetok Eh, biar enak ngetok bae iki. Oh. Lagi aku, teman -teman. itu di belakang ada teman-teman itu PS. Woi, duh duh. Heh kepeleset. Buuh, ini terus sekali teman-teman Tentu teman Eh, ya, pokoknya Masih di tepili ya eh, eh donat, oh, suruh lagi, ayo, guys, ah ngeroom, lagi pop oh. link, kalau yang mau ikut, monggo. jalan yang enak minggo. Ayo turun. Uh, jalannya sangat licin. Ini jalan. Es. Ketemuan melok Nah, lagi. Wes. Cerah medun, dernya apa tuh? Ayo, ah, le jalannya ramah medun, eh. gih, udah medun neh guys, eh, embusanya sini, tuh, eh, jalan yang curam nih di tengah hutan alat purwo, Anyungani, Jawa Timur batuk sepak burung cantrol yo jalan lagi ambil menunggu bergerakan bergerakan opo gerai-gerai biasanya ya bandeng bandeng ini metu ya di bandengnya macan ya so bandeng, ini, okay. yo kita, lana. kita lana ini Membawa Oke okay, ya, teman-teman, kita tutup saja. Ini perjalannya sangat rumit. Ini lagian sudah gelap. Ini oke okay, ya, kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak-agak sedikit merinding. Ini.